Selamat pagi, sahabat. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu juga dari sekolah. Walau belajar di rumah, kamu harus berdoa untuk rais kita. Halo, nanti. Nanti. Oh, nanti. Halo kok? Iya. Welcome to my channel, Belton. Lima dua belajar online itu menyenangkan.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 Kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 Selamatkan makhluk hidup di sekitar kita Bahasa Indonesia Membuat kesimpulan yang baik Selain ide pokok, dalam membuat teks laporan juga terdapat kesimpulan Kesimpulan adalah bisa akhir dari suatu teks, langkah-langkah membuat kesimpulan: satu, bacalah teks secara keseluruhan; dua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks; tiga, hubungkan semua informasi yang diperoleh menjadi satu, kesimpulan akhir. Kesimpulan yang baik berisikan satu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dua intisari dari tulisan. Tiga dimulai dari khusus ke umum. Empat menggunakan kosakata baku. 5. suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. PPKN Sikap yang mencerminkan sila ketiga. Ya, di sini ada gambar pohon beringin ya, pusat Indonesia. Ini sila ketiga. Coba kalian pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar tentang sila pertama dan kedua. Sekarang ketiga kelima sila Pancasila tidak hanya dihafalkan tapi diamalkan ya. Diamalkan itu berarti apa? Berarti kalian harus melakukan melaksanakan sila-sila dari kelima Pancasila tadi. Ya. Yang pertama, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kelima sila ini penting sekali ya untuk menjadi landasan hidup bangsa Indonesia. Oke, nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dan kebuatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki Indonesia. Penjelasan secara umum dari makna yang pada sila ketiga. Yang pertama, persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Kedua, manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya dan etnis. Tiga, menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Empat, menjunjung tradisi perjuangan serta kerelaan untuk berkorban dan membela kehormatan bangsa dan negara. Kelima, adanya nilai patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan sebagai realitas yang dinamis. Oke, materi hari ini cukup sekian dan terima kasih. Semoga kalian tetap semangat di rumah, selalu sehat, ya. Jaga kondisi, jaga imunitas kalian, jangan sampai lemah. Semoga kita terhindar dari COVID-19 ini dan tetap jaga jarak, stay at home. Dia Ciao.